Guys, kebetulan ada jamu lewat tuh. Kita kebanyakan makan-makan terus jadi leher kenceng-kenceng ya. Jadi kayak kolesterol gitu, kayak kolesterol gitu. Lagi mana lagi? Agak kenceng ini badan. Kenceng jadi kalau mau. Gue kira ikut piknik seminggu langsung kencengannya. Nih nih nih. Ah. Ya. Halo, ketemu lagi di Kaleng Coklat. Kaleng Ketuk Coklat. Wah, oh, <laughs> hari ini kita mau ke rumah makan di Jalan Gelurang ya. Gejayan. Oh, Jalan Gejayan, Yogyakarta Dekat UNY, dekat UNY. Namanya tempat. Ayam Pristu Alamanda. Ayam Presto Alamanda. Gitu. Ayam, ikan, gitu-gitu hmm. nggak suka. Daging kambing lah. Ya, karena kalau ada kalau ada yang tanya lu kok gua makan daging bisa gendut Mas. Wah, bisa sama dinosaurus juga yang gede-gede yang makan daun gitu loh. Nah. Jadi, emang jadi yang makan daun. Oh, yang besar banget itu kan makannya daun. Oh, enggak. yang gede banget yang kepalanya panjang itu. Wah. Nanti kita bakal seperti biasa ya, lihat tempatnya terus kita micinan buat seru-seruan dan buat kontennya di Okefix. selain itu, Nanti kita juga lihat gimana Uh, Oke okay, Vig itu kalau ngevlog ngevlog tuh gimana kan seru ya apalagi Lalu, review makanan. Oh no, kalau review makanan selain itu juga seperti biasa, temani oleh kameramen Songong yang di belakang itu uh, uh, dan Mas Tamer. Oke okay, kita lanjut. oke, akhirnya kita sudah sampai di Warung Presto Alamanda ini tempatnya ya buahnya agak menantang nih, karena tempatnya nggak begitu besar juga sih jadi kita nanti merbangin micin gimana biar Presto itu jadi terlihat bagus dari footage micin kita, seru ya oke, kita masuk oke, kayak gini ya tempatnya guys Warung Presto Alamanda, nah ini kerupuknya pun di sini ada empat jenis ya guys. Nah ini, kawan-kawan kameramen kita sedang mempersiapkan peralatannya. Pak naik ke lantai dua yuk. gimana di lantai dua? Oh, oke. Okay. Wah warung Presto Alamanda, uh, lantai dua nya asik ya. Jadi ini dari kayu guys. Ternyata luas juga sampai sini. Ah, ada, ada musolanya juga di sini guys. Nih mantap ya, asik tempatnya. Nah, ini asik tempatnya. Oke, tunggu kita. Micinan karena kita akan micinan seru di warung presto ala Yuk, tonton! Halo, Mbak, siapa ini? Mbak Tiara Ariyagi ini mbak mbaknya nggak kelihatan mukanya ya oh, karena pakai masker ya oh iya oh ternyata cantik guys cek oh iya oke, nanti siap mukbangkan ini mbak siap, siap dong ya mukbangkan mas sopik ya dari tadi pagi oh udah disiapin mantap, nanti kita lihat ya ayo guys, kita mata-mata mereka -mata mereka sedang meeting tuh meeting di sana kita cek ya oke, kita cek yuk shoot Wah wow, ternyata ternyata si Oving sedang sana makan kerupuk guys. Dia sedang ketemu dengan teman-temannya. Terlihat dia sedang apaan itu guys. Wah wow, ternyata si Opik sedang makan kerupuk dan berbicara dengan teman-temannya. Mbak Tiara nih guys, dia ada sedang sana juga ngobrol. Kita sebagai mata-mata harus tetap profesional ya guys. Nah. Hanya nah, ada orang juga, tapi tidak terlihat wajahnya. Oke, sekarang kita mau siapin yang nanti nggak ribet ya. Jadi kita tinggal langsung terbang. Oke, ini kita mau nurbangin si Micin. Nah, nanti kita dari jauh sana, dari atas atap rumah tetangga, guys. Semoga lancar. Mil Nanti lihat merah-merah yuk, nanti min. Oke, okay. oke, okay. sekarang kita. So oke, okay. udah, udah ngerekam ya, guys? Udah rekam. Semoga lancar. Kita mau ke atas genteng sana dulu. Kita coba prank dulu yuk. Kita coba break Kita coba prank. Kita coba ya. Kita Oke. Okay. Nah, ya, ya. Oke. Okay. Uh. Yuk siap. Oke okay, siap. Jala aku turun ya. Tunggu. Oke. Okay. Pedip pedip ya Mel. Ya. Yeah ini kecil mereka berdua oh, bagus oh, kita dapat guys sekarang kita lewat lubang ini guys set oke, kita sekarang masuk sepertinya udah cukup kita mendarat ya, moga-moga merekam -moga ini semuanya guys semoga merekam, semoga merekam ketip-ketip, Mil oh, kemudian, merekam Rekam. selesai, wuhh GoPro stop recording Oke okay, ngasih ya Semua lancar Mantap Wah. mau dimulai nih, mau dimulai. Oke. Makanannya komplit banget. Komplit dong. Komplit nih mau dimulai nih. Oh tahu keseruannya kita review makan. Langsung ke lantai opening okapi. Oke nih guys. Sudah mau mulai nih. Sutegnya di atas nih kita di lantai dua. Jadi nanti <coughs> Mas Dio pegang yeah, kamera stay, Mas Tamil pegang angle enggeline. Oke. Okay dimulai Ini ada banteng goreng banteng goreng, banteng goreng lihat dulu ini udah selesai habis loh, gila ya ini mbaknya Yoi. makannya banyak banget <laughs> <laughs> ini yes. habis ini kita lanjut makan nasi goreng guys loh, ayamnya tuh udah coba coba, coba, coba, coba ini guys hmm. nyobain ayamnya, coba. kayak gimana banteng sini dong hmmm <laughs> lah cukuplah. Hmm. Orang dua, makan lagi guys Padahal nanti masih makan asik goreng Karena di sini, di Oke Fink ini Tidak boleh menolak makanan apapun Jadi dengan kita banyak makan Kita kan banyak boker tuh guys Kita membantu, al membantu alam untuk semakin subur Kenapa kesana sih Jadi, sehat oke, okay, kita mau nyabrang nyabrang atau pindah tempat jadi ini kita jalan ke tempat selanjutnya tempat selanjutnya nggak jauh dari tadi itu ya kita ke tempat sebelahnya ini nah, ada nasi goreng, maswit habis ini kita lanjut lagi makan guys nasi goreng gila nih, porsinya ini loh bandingin sama tanganku Lihat. yang kecil. Lihat, <tuk> ya. Wuh, porsinya ya, kursi. banyak banget ini. Cepat sini, cepat sini, cepat sini, cepat. Yang ini enak guys. No, ini nah udah. Ini coba ya. Jaya, si. Jaya. Kita coba ya, yang nasib udah pete. Nah pete. <tuk> yang pete mantap. Enjang banget. banget nih. Untung kita kedatangan kru lagi. <tuk> PR kita tuh belum selesai, kalau selesai sorting <tuk> guys ya itu, tetap ya oh, kita tetap ya. harus makan ya, oke, kita udah kenyang ya teman-teman akhirnya selesai di warung makan ayam, apa tadi? Resto. ayam presto Ayo, alam anda sama nasi goreng mas sweet. Okay, oke, Thank you. dadah, malam. sahabat kaleng coklat sahabat kaleng coklat, sahabat no kaleng-kaleng coo! <tuk> Ini kalengnya. Hai, kaleng coklat. <laughs> <laughs>